Halo halo halo halo guys balik lagi sama gua Raffi di channel Rafika Biang pastinya semoga kalian semua yang nonton video ini sehat bahagia dan semoga video ini menghibur gua mau ngereaction reaction ya <laughs> reaction video-video konyol lucu kocak di, di, di, di sosial media tuh memang menjadi mood buster ya so langsung aja kita meluncur ke videonya tapi sebelum itu alangkah baiknya di like terus kalau ada video-video yang berkesan dikomen boleh terus di subscribe jangan lupa biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang jangan lupa di share Yox. langsung aja kita meluncur ke videonya ya guys ya dan jangan lupa di-follow akun sosial media gue. Semuanya ada di kolom deskripsi. Yuk, yuk, oke okay, bro, ini gue dapet bahannya dari Instagram. Udah beberapa gue tandain ya. Kita langsung aja mulai videonya ya. <laughs> oke, okay, kita mulai dari yang pertama. Gue belum apa-apa, udah ketawa mulu loh. Halo. Aduh, salah dapet. Jangan lupa, belum dicolok, cuk. Oke, okay. oke, okay. baru sadar, baru sadar. Besok sudah Senin lagi. <laughs> Ketika lo udah sangat menikmati weekend, eh, tiba-tiba waduh parkur parkur bro pala lu nancep bro sadar kalau besok Senin <tuk tangan> lu cuman bro bro anjing lu kepikiran apa sih anjing kepala bisa sampai nancep gitu anjing anjing lucu banget anjing kukul jadi temennya kalau gue tolongin gue ketawain dulu sampai lemes anjing <laughs> bro bro bro bro coba kita lihat komentar-komentar para netizen ya mentahannya Bang makasih Bang udah buat saya ngakak saat hari gelisah udah ada adegan nancep Ditambah soundnya yang membanggungkan <laughs> Dragon Ball versi Melayu anjing. <laughs> Oke okay, itu video yang pertama Kita ke video yang kedua ya Gue yakin sih Ini kalian-kalian pasti udah pernah Lihat video ini tuh Soalnya video ini udah di like 176.000 Dan di komen 7.500an Bentar Bentar ya Guntur